So, this is Aquita Valentina and Lip Split Journey 2020. <coughs> tahun, aku les vokal di Aguita Harapanku dari kecil, pengen bisa nyanyi lagu-lagu yang aku suka, karena nyanyi itu salah satu uh, kegiatanku yang sering berhasil untuk mengurangi stress Perasaannya sih, uh, yang pertama sih, ya pasti happy lah, Mbak, ya. Ya pasti happy. Hmm. Uh, setiap hari itu setiap mau latihan, pasti exciting, ya. Uh, Rasaanku seperti itu. Ya kayak gitu sih uh, Kuita vocal press itu lebih lebih dekat dari rumah mungkin ya <laughs> Lebih dekat dari rumah dan uh, trusted Yang tentu pasti trusted Pelajaran apa yang aku dapat di sini? Pasti banyak ya Dari uh, bagaimana teknik Teknik pernafasan yang benar itu gimana Apa ya Ya segala, segala hal sebenarnya skala hal Ya pitch control Itu tuh sangat-sangat berpengaruh pada aku selain pernafasan dan konsentrasi, uh, terus tentu saja uh, membantu fleks, fleksibilitas dari suara suaraku itu sendiri. Ilmu yang akan saya dapatkan di sini akan aku bawa di kemudian hari hingga uh, hingga aku menggapai sebuah prestasi. Untuk Pede ini, aku akan ikut uh, paduan suara di universitasku. School. Hai, nama aku Sain. Umurku 11 tahun. Aku les vokal di Akuta Vokal Class. Tapi besar aku itu... Singgul aja. Rasanya... Gugu. Aku gugul ini. Aku gurunya marah, gitu, takutnya gurunya marah sama, ya, hmm, suka gitu, takutnya gitu. gitu okay. Menjadi pribadi kan, uh, Mbak Sekarang. Oke, okay, namaku Akuita Valentina, umur 22 tahun, dan aku seorang pengajar di Aquita Program. Fawas dan Faik, mereka berdua saudara yang datang sama-sama ke Akuntan Pergaulpas untuk belajar. Dan ketika mereka datang, aku ingat banget ada aura semangat yang terpancar dari mereka berdua. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayaknya mereka orang yang semangat banget untuk belajar. Dan benar aja, saat proses pembelajaran berlangsung mereka berdua adalah anak-anak yang cukup manis dan menyenangkan ketika belajar sama-sama. Kalau baik, aku lihatnya sebagai gadis kecil, yang pemalu, yang polos, yang masih... Hmm, kayak gitu-gitu. Kalau kawas, kebalikannya, dia adalah seorang cowok yang ceria, yang bisa eksplor dirinya, oh aku pernah gini. It's wonderful, I think. Dia tuh bisa langsung self-reflection sendiri. Tapi ketika mereka datang, aku merasakan aura open mereka untuk aku masuk gitu. Itu itu menyenangkan. Karena di usia-usia mereka ini biasanya ya biasanya nggak semuanya. Biasanya tuh anak-anak lebih cenderung malu dan nggak mau kenal orang baru. Kalau kendala, kalau Faik masih perlu proses ya buat belajar nyanyi Karena sebelumnya dia belum pernah belajar nyanyi Dan untuk nada, untuk pernapasan, teknik dasar seperti itu Faik masih harus fokus di drill Untuk Fawaz, dia butuh latihan fokusnya ke arah pitch Dan, ya, pitch control dan pernapasan Karena dia tuh sendiri ngomong kalau bingung gitu loh Dan aku juga masih lihat kebingungannya itu tentang pitch e, Ngerasakan nadanya itu, bunyinya gimana. Nah, kalau Fawaz itu termornya Termor. Jadi kalau fibra itu kan untuk keindahan kan ya Kayak ditempatkan di tempat-tempat khusus dan digetarkan di area situ saja Tapi kalau termor itu semua tempat ada getarannya Dan itu kayaknya enggak, enggak begitu balance ya untuk, untuk dilakukan terus menerus Ternyata termor tersebut itu dari rasa gugupnya Fawas ketika dia, dia tuh itu pingin banget gitu Kayak aku pingin deh kayak Beyonce misalkan ya. Aku pingin deh kayak Beyonce Aku pingin deh kayak siapa? Tapi ketika aku disuruh nyanyi dengan lagu yang sama kayak Beyonce, aku kayak... Huh. Jadi ketika aku lihat kendalanya mereka ini, aku coba kasih solusi. Yaitu satu, lihat videonya Kak Indra Ajis yang antifales. Aku cuma bisa nyarankan itu. Karena uh, saat ini ya, untuk saat ini. Karena video itu termasuk yang paling gampang untuk dipartekan di rumah. Dan untuk anak-anak yang pemula, video itu cukup gampang banget untuk diikuti. Jadi aku rekomendasikan video itu ke mereka. Dan sekarang kayaknya udah... Tiga hari ya, tiga harian mereka coba rutin. Sebelum-sebelumnya itu latihan juga, tapi belum serutin yang minggu-minggu ini. Yang minggu-minggu ini aku rekomen untuk, ayo re, rutin, ayo re, coba terapin ini. Dan aku pengen lihat hasilnya, kayak gitu. Ini sudah jalan tiga hari, aku harap ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau teknik khusus untuk melatih Fahik dan fawas ini nggak ada yang sangat-sangat spesifik mana aku sangat menyayangi mereka sehingga kata-kataku sikap yang keluar juga lovable mencintai dan menyayangi seorang adik, seorang anak kayak gitu aku bimbing mereka enggak kayak ngedrill robot atau tentara gitu, no tapi aku buat program latihannya itu senyaman mereka tapi target belajarnya itu tetap tertembus gitu jadi mereka walaupun ada target belajar yang harus dicapai, harian ya mereka nggak ngerasa itu jadi beban, gitu. itu sih yang penting. karena anak-anak kayak mereka ini waktunya untuk dibawa e, perasaannya, gitu. bukan melulu logisnya, gitu kayak. ya memang semuanya ha harus berhasil, kayak gitu kan niatnya, niatnya. tapi nggak bisa kayak gitu. kamu harus tetap e, membawa hati mereka dulu. nanti sikap dan kata-katanya total mengikuti. saya tadi baru dengar saya adalah kakak tertua dari awas dan baik. Umur saya 21 tahun. Dia sangat bangga sekali dengan mereka karena mereka punya keinginan dan cita-cita yang sangat tinggi. Uh. Terutama adik-adikku yang yang paling tua, adik yang paling tua itu, uh, dia punya keinginan yang benar-benar sangat diluar dugaan sekali. Apalagi untuk yang adik yang paling kecil, itu kan basicnya belum ada itu, tapi dia tuh sangat menggebu-gebu sekali untuk belajar vokal ini, oh. Uh. harap suatu saat nanti adik-adikku ini lebih sukses daripada aku akan describe my feel. Apa ya, aku ngerasa itu Kayak, antara aku itu so Senang, suka Karena mereka benar-benar mau latihan Mau serius, dan sisi Kayak, mereka ini Lebih baik daripada aku, gitu Mereka punya kelinan yang lebih Sedangkan aku, ya, segini-gini aja Tapi aku bangga buat sama mereka nah, Itu Yang paling utama aja ya Semoga mereka dapat mencana kalimat ini Dan dapat menerapkannya dalam jalan Gapailah apa yang kalian cari, try itu usahakan serta wujudkan mimpi-mimpi ini. pesan, kesan dan pesanku untuk adik-adikku yang belajar di Aguita Pocketless. Aku harap mereka dapat menerapkan ilmunya uh, di jejak yang lebih tinggi, meskipun mereka suatu saat nanti tidak berada di uh, jalur yang sekarang. Aku harap mereka itu masih mengingat apa yang uh, mereka pelajari selama hari ini. Thank you.